kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri bisa personal reading caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi ya di sini untuk kamu ada hal menarik untuk kamu karena dari kartu di sini ada dua major arcana jadi benar-benar besar sekali ya untuk kamu dan ini kedepannya bakalan heboh yang aku lihat ya terutama dari sisi percintaan heboh sekali di sini ada kartu temperance di bagian kiri, bagian tengah ada kartu death, di bagian kanan ada aduk lagi ada ada page of cups ya yang aku lihat di sini dari kartu karena kamu sabar ya karena kamu sabar kamu uh, kayak ibaratnya apapun yang terjadi ya uh, mau itu kejahatan mau itu hal-hal yang mengarah ke arah uh, kamunya dibully gitu ya, uh, kamu kayak diem aja gitu, lebih, lebih ke arah nggak menanggapi gitu kan, lebih ke arah nggak menanggapi dan itu bagus gitu, karena yang aku lihat nih lama-lama orang-orang yang nggak suka sama kamu capek gitu, mereka parahnya mereka adalah mereka nggak suka sama kamu dan mereka menunjukkan, Gitu loh, tepat di depan mata kepala kamu, kayak mereka nggak suka, mereka nggak suka bilang terus, kemudian juga memprovokasi yang aku lihat. Tapi karena kamunya kalem gitu kan, terus kayak mereka e, jadi serba salah, mungkin gitu ya, karena tidak apa ya, kayak nggak mendapatkan reaksi yang heboh gitu loh dari kamu ya, yang heboh kan dari mereka. Kamunya ya diam aja gitu, Ya yang ngapain juga gitu, kayak di apa ya namanya, di ladenin gitu ya, mereka aja nggak nggak sefrekuensi, nggak nggak selevel gitu kan sama kamu sebetulnya seperti itu. Jadi kayak, ya udah diam aja. Atau mereka kayak kayak nyamuk gitu kan, kayak nyamuk, kayak lalat gitu, ya, ada di sekitar kamu terus gitu kan. Ya aku lihat di sini, kayak lalat gitu loh, kayak nyamuk juga, mengganggu gitu, mengganggu, dan dari merekanya kayak bising banget. Lalat sama nyamuk kan kayak gitu ya, kayak ada, ada bunyi-bunyinya gitu kan, dan sekali, sekali tepak langsung kena sih, mereka gitu, loh. cuma yang, yang, yang mendekati kamu itu kebanyakan lalat, dan lalat itu kalau di kalau apa ya namanya kalau di eh uh, apa ya namanya kayak, kayak kalau ditepuk gitu ya. Apa sih sebutannya kayak ada lalat di depan muka kamu gitu ya terus kamu tangkap gitu kayak kayak gitu ya. Itu malah jadi kotor gitu kan ke tangan. Jijik kan gitu. Jadi eh uh, kalau kayak gitu lebih lebih baik Ya udah diemin aja gitu ya, sampai dianya pergi sendiri atau diusir gitu kan, Kay kayak diusir sendiri atau buka jendela, buka ini, buka itu gitu kan, supaya mereka uh, keluar dengan sendirinya aja udah gitu kan ya, ngamuk-ngamuk uh, sendiri, keluar-keluar sendiri gitu ya, bodo amat gitu, dari kamu toh pintu keluar ada di sana silahkan gitu kan ya, uh, seperti itu karena mengganggu sekali yang kulihat, terutama dari sisi jodoh ya mungkin ada ada ke arah mantan yang ngegangguin gitu mantan yang mengganggu yang bisa sampai kayak ya aku lihat di sini benar-benar kamu kan menjalin hubungan yang baru gitu kan dengan seseorang tapi ini mantan-mantan kamu ini nggak suka gitu kan uh, jadi yang aku lihat mereka kayak bikin gaduh gitu bikin drama Ya, aku lihat bikin drama yang nggak perlu sebetulnya atau udah putus ini atau udah nggak bersama lagi gitu kan ya tapi mereka mungkin kayak ada rasa kesel gitu kan dan pengen melampiaskan gitu sifat buruknya kayak gitu jadi uh, akhirnya mereka jadi laleb gitu kan yang mengerubungi gitu hi jijik banget ya kan ya jadi kamu kan orangnya levelnya tinggi jadi nggak nggak usah Uh, gak usah diladenin gitu Kayak dikibas-kibas aja, dikipasin aja gitu Uff, Ditiup aja gitu kan Biar mereka menjauh Seperti itu Atau didiemin ya, didiemin Biarin aja gitu kan Kamunya, kamunya yang menghindar gitu ya Maksudnya diemin ya silakan aja Dia mau gembar-gembor gitu kan Ke orang-orang ngomong uh, Yang jahat-jahat tentang kamu gitu kan Supaya kamu gak ada Orang yang ngedeketin Ya bodo amat gitu kan, ya e, karena kuasa Tuhan, ya kuasa Tuhan gitu, kuasa semesta. Kalau jodoh ya nggak bakal kemana gitu, ya justru bagusnya mereka tuh kayak memfilter aja gitu, memfilter orang-orang yang istilahnya yang percaya dengan rumor-rumor, percaya dengan gosip-gosip gitu kan, ya. Jadi kayak, oh jadi sosok ini tuh kemakan gosip. Jadi ya udah gitu kayak langsung tereliminasi kan ya jadinya ya uh, jadi kayak eh, ya udah biarin aja lah gitu ya nikmatin aja lah sana gitu rumor-rumor atau gosip-gosip tersebut ya kebetulan banget ketika aku lihat jam nih jam 4 lewat 4.4 ya jadi yang aku lihat di sini rumor ataupun hal-hal uh, yang buruk-buruk gitu ya tentang kamu itu bakal uh, sirna ya bakal sirna bakal hilang sendiri ibaratnya kayak bau kentut gitu kan ya brut gitu kan terus kayak habis itu hilang detik berikutnya langsung hilang gitu ya tapi kalau di ruangan beras ber AC kayak agak lama juga gitu ya <laughs> tapi <movement> bisa hilang bisa hilang ya aku lihat ya tenang aja seperti itu nggak usah ditanggepin uh, yang parah-parah atau yang kayak gimana atau ngikutin apa maunya dia gitu ya nggak usah ya aku lihat diumin aja ya, seperti itu karena mereka iya bagus gitu, malah memfilter, malah uh, malah dari dari yang tadinya gosip-gosip itu gitu kan kalau orang yang mendekat ke kamu itu nggak termakan gosip pasti dia bakal ngedeketin dan bakalan memakai logika, kan gitu jadi nggak yang kayak nerima-nerima aja gitu omongan orang ya dan itu bagus gitu untuk untuk kamu sendiri gitu karena ketika ketika pasangan ataupun uh, seseorang yang dekat ke kamu itu dia lebih cenderung ngedengerin apa kata orang gitu kan lebih cenderung uh, ngedengerin rumor gosip gitu kan uh, dibandingkan omongan kamu sendiri ibuat eh, apa juga gitu ya kayak uh, apa ya namanya membebani bahu gitu kan jadinya ya seperti itu kalau dari kartu yang aku lihat di sini uh, sosok yang mendekat ke kamu ini karena kesabaran kamu ada dari Sagittarius kemudian uh, Scorpio ada juga Pisces dan Cancer ya uh, mereka lebih lebih agak sensitif gitu ke hal-hal yang seperti itu dan nggak terlalu mudah percaya gitu karena dari intuisi mereka bilang Kayaknya ada yang salah deh gitu kan ya Seperti itu Oke itu yang aku lihat ya Mungkin mereka juga kayak ngera pernah ngerasain yang sama gitu Makanya mendekat ke kamu juga Ya seperti itu Oke bye bye Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya